Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi para pecinta akik di seluruh Indonesia. Ini tanggal 2 Februari tahun 2021, hari Selasa. Alhamdulillah pagi ini saya tepat orderan dari Mas Fatur, blog Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Siap pesan batu akik ini, bro Safir ini warnanya tua ya lihat ini nah ini warnanya ya biru ya ini bisa lihat ini dimensinya ini dimensi kayak Cikil ya. oke sebelumnya jangan lupa sampaikan komennya oh, motornya ini dia memilih bayar di tempat atau COD ini biru ya dan ini ada bonus klik Opal sempur ini ya belum jarang lama banget jarumnya oke, okay, ini sudah saya siapkan nah ini mas Factor ya ini, kalau mau order bisa dikunjungi ini ini nomor PS oke, okay. ini kita akan packing dulu kita siapkan dulu biar enggak ini terkena air air Oke, okay. jadi saya siapkan oh, untuk harganya. Ini biasa, kita akan dulu dengan plastik berapa, bro? Biar aman, kalau saya lebih gede, ini kurang juga kecil. Ini ya, dua, iya, kita akan dulu. sini ya oke kita akan masukkan terus kita Oke, okay, sudah siap. Terima kasih untuk Presiden. Selamat pagi, dan kita akan menuju ke CNT. Entar, terima kasih. Terus sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.